USD-yen bearish, waspadai sedang tertekan. Bias harian pergerakan USD-yen terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD-yen sedang tertekan dengan berada di area support. Jika pergerakan USD yen bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 122,66 sampai 123,10 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 120.80. Sebaliknya waspadai jika harga USD yen terus bergerak ke atas dan menembus level 123.10 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 123.81. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081